kami memula kat satu satu. Sampun apa, -apa hey! berita oh. hey. ni kan? Nadah sini. Ha? Apa? Sudah. Sudah. Hai. Pak le. Jangan kau cakurang ni cublut kau. Lepak bawah siapa? Lepak kat coi. dia ni. Jam belas. ni lah. Belah hui, belah hui, belah hui Belah hui, belah hui tau ni, handuk kala Ya, no, no, handu belah no, hui, belah hui, belah you know? Hai, dua lakut tau Bagaimana nak lakut dih ni, Jukupat dihauh lakut dih ni, apa tak? Dua lakut lah, aku tengah Tengah, tengah, pegang, pegang, pegang yang tau ni Yang je, yang belah hui kecak tu Kena yang bahas-bahas yang baik Tak bahas dengan Haji ni Tak bahas dengan? Kenapa tuat ke, hukar dia? Tamping yang dua, bahas se yang baik Yang dua, bahas? Haa,